Assalamualaikum Selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam webinar kita. Insya Allah pagi ini kita mau bahas tentang itu jago public speaking dengan kode ganteng. Mungkin teman-teman pada penasaran untuk bertanya. Kok public speaking pakai kode ganteng? apa apaan sih itu kode ganteng? Dan tadi saya sempat singgung ketika seseorang belajar public speaking dengan kode ganteng ini, yang perempuan mau nggak mau suka nggak suka jadi ikutan ganteng juga loh sebenarnya. Nah ini menariknya. <laughs> Oke, okay. dan ternyata memang ada yang semuanya yang hadir di sini ternyata belum pernah ya mengikuti pelatihan public speaking secara langsung. Tapi mungkin, saya nggak tahu nih apakah di kampusnya teman-teman pernah mengikuti seminar public speaking. Sudah pernah? Anissa? Oh, belum juga. Atau mungkin baca-baca buku tentang public speaking? Sedikit, cuma masih kurang ngerti kalau secara langsungnya gimana Oke okay, benar. Ter kenapa? Betul sekali, public speaking itu ada ilmu praktek. Jadi misalkan kalau kita cuma bermodalkan baca buku, atau cuma browsing, kita baca tentang public speaking artikelnya, itu ternyata tidak cukup untuk kita bisa um, mengatakan saya mampu berbicara di depan umum. Itu kira-kira. Walaupun cuma sedikit mungkin yang kita pelajari ketika kita ikutan training public speaking, Jadi kalau lain yang sedikit itu lebih kuat kepada seseorang yang melatih satu jurus seribu kali daripada orang yang melatih seribu jurus satu kali. Maksudnya apa tuh? menekuni satu hal. Yang... Di sini dia ya, ya. saya juga. Ada lagi yang mau nambahin? Selamat datang Niko dari Payakumbuh. Ada lagi yang mau nambahin? Dan ternyata benar yang dikatakan Anisa tadi persis seperti yang dibilang oleh Bruce Lee, kalau kita cuma, oke okay, katakanlah cuma bisanya satu, tapi kalau kita berulang-ulang melatihnya, yang satu itu jadi kekuatan. Ketimbang orang yang banyak tahu, tapi cuma dipelajarin sekali. Itu enggak, enggak bisa dikatakan kompeten, walaupun dianya sendiri dikatakan punya bakat. Belajar public speaking demikian, betapa banyak orang yang belajar public speaking hanya ikutan training satu hari mungkin atau dua hari, tapi pasca trainingnya selesai, saya nggak pernah praktekin ilmu ya bercuma. Saya mendapatkan rata-rata peserta training public speaking saya itu sebagian besar mahasiswa dari tahun 2014 sampai sekarang. Ambil angkanya kira-kira 1.000 orang aja, 800 diantaranya itu mahasiswa. Dan ternyata dari 800 itu mereka yang benar-benar bisa mempraktekkan bisa dikatakan berani bicara ya karena ukuran kita kalau belajar public speaking itu adalah satu berani bicara di depan umum percaya diri maksudnya yang kedua adalah bicaranya sistematis sistematis di sini artinya apa apa yang kita sampaikan itu orang paham ngerti runtutannya jelas A B C D sampai selesai jadi orang bisa ngikutin alur berpikir kita. Dan yang ketiga, dia bisa pengaruhi orang. Nah, bagian mempengaruhi ini yang paling jadi faktor kunci juga sebenarnya, terutama apabila kita dihadapkan pada situasi. Ya, katakanlah ini rata-rata mahasiswa itu, saya tanya, kenapa pasti pengen ikutan training public speaking? Jawabnya adalah rata-rata panggil abang ke saya. Dia bilang, mereka bilang begini, "Bang, nanti waktu lulus kuliah mau melamar kerja, bang." Nah, jadi nanti waktu mau melamar kerja itu pengen bisa mempengaruhi si pewawancaranya. Di situ ilmu public speaking-nya dipakai. Atau di antara yang banyak alumni tadi, yang seribu alumni tadi juga banyak juga sih yang penjual dari MLM, asuransi atau dia seorang interpreter. alasannya kenapa ikutan ingin ikutan belajar public speaking itu Biar bisa pengaruhi calon pembelinya, itu yang mereka inginkan. Dan ternyata benar juga, pada saat kita presentasi produk, terutama teman-teman dari MLM, ya, atau asuransi. Asuransi ini tantangan terbesar saya ambil. Contoh, mereka ini jual produk yang nggak nampak, barangnya nggak kelihatan, betul kan? Tapi kalau jual produk MLM, ya, barangnya ada, dia bisa kelihatin kepada calon konsumennya. Tapi kalau asuransi kan tidak, nah, ini tantangannya. Lalu, bagaimana sih caranya agar calon pembelinya itu atau konsumennya itu, calon nasabahnya kita katakan di asuransi bisa mau mem membeli, itu bergantung kepada bagaimana dia mempengaruhi audiensnya nah. apalagi sih gunanya kita belajar public speaking selain untuk mempengaruhi tadi, ini khusus laki-laki nih jomblo <laughs> halo jomblo <laughs> udah mau lebaran loh <laughs> <laughs> Oke, okay, stop, stop mem-bully. <laughs> Gunanya apa pada saat bertemu calon mertua? Itu bakal kepake banget public speaking <laughs> Ya Calon mertuanya nanti kan nanya, Yon Moksi ini apa? Kenalkan dirimu dong, atau si bapak itu. Dan si gadisnya nguping di balik dinding kamarnya. Pengen tahu, abang calonku ini ngomong apa ya, ngerti nggak orang tuaku, bisa nggak meyakinkan, deg-degan pula kan. Nah kalau si laki-laki yang datang tadi public speaking kurang bagus, tak mandai mempengaruhi pula, ya mungkin si calon mertuanya menganggap, oh ini anak nggak serius kayaknya nih, dan yang terjadi ya jadi mimpi buruk. <laughs> nah, Nikah gara-gara public speaking. <laughs> Kira-kira uh, itu yang bisa kita tangkap pertama ya, public speaking itu ilmu praktek. Dan untuk praktek itu sangat mudah sekali, asalkan apa kita mau nggak? Kuncinya adalah kemauan Siapa yang pekan lalu ikut webinar kita yang judulnya Rahasia Percaya Diri pada berbicara Lia? Lia pekan lalu ikut ya? Mm -mm. Seru banget. Uh, seru banget. Sebenernya. Alhamdulillah. Uh, Niko juga ikut. Nah, per, um, jadi landasan kita belajar public speaking itu, percaya dirinya. Itu mesti dibenahin dulu. Apa sebab, um, kenapa Lia? Saya mau tahu jawaban Lia nih, yang katanya pekan lalu ikutan. Public speaking itu modalnya PD. Kira-kira kenapa? karena uh, kalau yang aku tangkap sih sebenarnya modalnya pede dulu kalau kalau misalnya kita uh, istilahnya bisa kayak sama maksudnya kayak sama materi dan pembahasan kalau bisa kita nggak pede itu bakalan ganyam nyampe kayak gitu. Bener. Tapi sekali. kalau misalnya kita ilmunya dikit terus kita bisa pede itu bisa lebih oke okay yes. mempengaruhi mempengaruhi orang lain ataupun memberikan informasi kayak gitu. Iya kasih ya plus deh. Betul sekali. Orang kalau sudah PD berbicara di depan umum itu, meskipun ilmunya sedikit ya, eh, menyampaikannya itu enak, orang yakin. Yang seringnya kejadian di saya tuh begini, saya bisa nyampin sesuatu yang saya nggak pernah lihat, saya nggak pernah merasakan, saya nggak pernah datangin, atau katakan makanan juga saya nggak berhenti, saya tahu, saya pernah nonton, atau saya pernah baca bukunya atau artikelnya. Saya sampaikan seolah-olah saya tahu. Yang terjadi apa? Yang dengerin jadi terpengaruh dan bilang, Bang Wira, emang udah pernah? Saya bilang, belum. <laughs> Itulah keajaiban kalau sudah pede tadi. Apa yang kita sampaikan itu orang mudah saja jadi percaya. Dan kalau saya suka mengibaratkan juga, nih, kita kalau sudah pede itu... Dalam belajar public speaking, ya, ibarat menyiapkan tanah yang subur untuk kita tanamin. Kita tanamin benih-benih. Benih di sini adalah teknik berbagai macam teknik public speaking, ya, atau tips-tips yang lain, sehingga nanti perpaduan antara pede tadi sama trik-triknya atau jurus-jurusnya tadi itu akan memudahkan kita untuk berlatih public speaking-nya sendiri. Jadi modal dasarnya pede ya, teman-teman. Apalagi ketika kita mau bahas tentang kode gantengnya itu sendiri. Kode ganteng itu enggak akan maksimal atau enggak mempan kalau kitanya enggak PD. Nah, kira-kira demikian. -kira Jadi pede itu paling penting. Kita ada berapa orang nih. Ada tujuh ya, nanti seandai kalau kita cukup, teman-teman saya kelompokin jadi dua kelompok, kita praktek, boleh? boleh Sambil ya? kenalan. Boleh ya? Hmm. <laughs> Karena di sini ada dua wira, saya pakai dua kamera di sini, jadi sesungguhnya ada tujuh orang. Eh, kalau waktu kita cukup, nanti teman-teman saya kelompokin jadi dua kelompok, kita praktek ya. Oke, yuk langsung aja. Kita menuju slide-nya sekarang. Nah, inilah dia. Public speaking dengan kode ganteng. Jadi nanti saya akan jelasin konsep dasarnya. Kita belajar public speaking dengan kode ganteng itu apa sih begitu? Sebentar, sebentar. Saya lagi set dulu nih. Gimana biar lebih enak? Oke. Okay. Nah, let's go. Enggak perlu lagi kenalan dengan saya. <laughs> Karena kita sudah sering ketemu juga di grup. Oke, okay, kita langsung konsepnya aja. Nah, public speaking itu unik sebenarnya, teman-teman. Kenapa dikatakan unik? Sementara kita mengatakan nggak butuh, sebetulnya kita butuh. Sementara kita cuekin, ternyata uh, enak juga ya. kalau kita bisa, jadi penasaran. Apalagi uniknya lagi nih, semakin unik lagi begini di kelas. Ketika dosen kita ngajar atau dalam sebuah forum, uh, suka nanya nih dosen ya. Siapa di sini yang mau ngomong? Siapa di sini yang mau jawab pertanyaan saya? Ada yang ekspresinya seperti ini nih. Jangan aku begitu. Atau siapa yang pernah ngalamin juga ketika di kelas dosennya angkat tangan sampai mau nanya, nunduk rame-rame. Itu yang terjadi. Ini uniknya. Jadi satu public speaking itu bisa bikin orang nunduk. Eh, takut untuk nyampein pendapat, takut untuk ngomong, tapi di sisi lain ada juga nih begini: nah, orang seperti yang menanti-nanti kesempatan untuk dia berbicara, kalau itu biar biasanya ada yang, orang ini selalu yang jawab, lagi-lagi dia, lagi-lagi dia. Nah, bagi yang tadi si panik itu, takut-takut tadi itu kehadiran orang ini jadi berkah, jadi penyelamat. Tapi nggak enak loh sebenarnya. Kenapa demikian? Ya dia aja semaju. Dan keuntungannya begitu kita berani bicara di depan umum itu adalah ya orang jadi tahu siapa kita. Betul ya? Nah, ini enaknya. Kalau di pengalaman saya sebagai dosen, ketika ada mahasiswa yang rajin banget ngomong, dia sering jawab, dia sering kasih pendapat, ketika periksa nilai ujian dan ketahuan nilainya agak kurang, ya biasanya saya lebihin dari percaya diri itu. Oke, okay. nah kita menemukan kondisi seperti ini. Saya enggak tahu nih, yang hadir pagi ini masuknya yang... Nah, Nah, sama masuknya mana, Nisa? Masih proses, pembelajaran. Masih proses pembelajaran. Belum bisa 100% seperti kita lihat di layar? Loh. Belum. Okay. Tapi ya, itu enaknya ya. Bagi seorang dosen, kalau ketemu mahasiswa yang 4L di kelas yang dia lagi, dia lagi begitu nilainya kurang, ya enak untuk naikinnya. Karena apa? Ada penilaian subjektif. Begitupun, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan atau di kantor, orang-orang yang senantiasa vokal, berani bicara, itu lebih cepat dipromosikan. Yang saya ketahui begitu ya, kenapa atasan tahu dia, atasan kenal sama dia. Bahkan saya punya seorang teman di sebuah perusahaan BUMN, sampai hari ini dia masih jadi andalan pimpinannya. Andalan apa? Ya karena apa-apa dia, apa-apa dia, jadi asisten kemana ada si bos? dia ngikut dan itu asalnya adalah karena dia berani bicara, dia berani nyampein pendapatnya ketika dalam sebuah rapat, eh dia berani ngomong meskipun solusi yang dia sampaikan dalam rapat itu nggak dipakai, tapi dia sih nggak masalah, yang penting aku sudah ngomong. Dan itu sisi positifnya, walaupun ada sisi negatif ya. Orang-orang yang seni vokal itu biasanya akan memunculkan musuh juga. Orang yang iri biasanya. <guruh> Tapi kita nggak usah bahas itu. Ya nah, ini inilah ya kalau kita berani bicara. Nah, belajar public speaking itu makin enak lagi kalau kita tahu rumusnya. Ngomong-ngomong, nah, ada yang mau jadi si panik sebelum saya terusin? Nggak ada yang mau ya? Pengennya kan jadi begini nih yang enak, si senang. Nah, saya ambil lagi nih, sebuah kutipan dari uh, Berani Bicara itu, itu pintu, pintu, pintu pintu peluang, tadi sudah dijelasin. Dan ada sebuah kutipan menarik yang diambil dari huruf hiroglif atau tulisan paku yang ditemukan di dalam piramid di Mesir, diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah, uh, siapa yang berani bicara, dia akan menguasai keadaan. Nah, Kalau sudah bisa kuasai keadaan dengan ngomong, yaitu peluang untuk kita maju nah jadi teman-teman di sini saya mengajak ayolah mulai sekarang berani kita bicara berani kita public speaking apapun situasinya dalam suasana rapat jadi MC ataupun ya minimal baca doa di diminta baca yuk kita bicara banyak untungnya nanti nah, kita punya mimpi salah satu cara mendapatkannya adalah dengan berani bicara Teman-teman yang kuliah mungkin nanti, ketika lulus kuliah, pengen masuk kerja. Public speaking adalah modal sukses untuk bisa melewati wawancara kerja. Nah, inilah public speaking dengan kode ganteng yang mau dibahas itu: kode satu, kode dua, dan... Dalam pelatihan public speaking tatap muka, biasanya ada kompetisi untuk menunjukkan perubahan yang dialami pesertanya satu hari setelah berlatih. Tapi sekarang kita enggak tentang itu. Kita belajar prinsip dasarnya dulu, yaitu public speaking dengan kode ganteng. Belum saya lanjut, ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang ingin ditanyakan? Karena di sini sudah 10 pula yang hadir. Uh, ada Pak Ronald. Sudah lama kita nggak ketemu ya Pak. Wah oh, emang pernah ketemu katanya. <laughs> Belum. <laughs> Oke. Okay. Uh, bagi yang tidak bisa bicara secara langsung boleh chat seperti di Flash. Silakan aja, nggak masalah. <sukur> <sukur> Sebelum kita masuk kode ganteng itu apa sih begitu? Ada yang mau ditanyain atau kita lanjut? Aku mau sharing dulu. Oke, okay, baik, kita lanjut. Ya jadi. Oh iya silakan. Langsung aja pak. Lia ya? Iya. By the way, Lia, biar teman-teman di sini kenal Lia, ya? boleh dijelas eh, ceritain Lia siapa dari mana, aktivitasnya apa? Halo semuanya kenalin. Kenalin nama aku, Lia. Uh, asal dari Bogor, Jawa Barat. Terus sekarang uh, aktivitasnya sebenarnya udah sih, karena covid kan Nah, sekarang uh, kerja itu yeah. perbankan. Mm -hmm. jadi uh, dulu tuh kan aku waktu zaman kuliah emang sebenarnya udah tertarik sama dunia publik dari zaman SMK gitu kan nah waktu zaman kuliah tuh aku sama teman aku sempat bikin kayak UKM gitu kayak public speaking dan musik yang digabungin gitu jadi satu nah Waktu itu uh, kita banyaknya sharing sih, bukan kayak pelatihan enggak, lebih banyaknya uh, sharing sama teman-teman kayak gitu. Nah, rata-rata dari mereka emang masalahnya itu adalah tidak percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang. Nah, terus uh, waktu itu juga kan aku sempat kayak, apa ya istilahnya, uh, ngedatangin beberapa trainer public speaking gitu kan di kelas UKM aku itu. Nah, waktu kelasnya udahan, Terus aku nanya gitu kan ke mereka, gimana teman-teman, kalian udah pede atau belum gitu. Mungkin beberapa menit setelah pelatihan gitu, mereka masih pede, tapi kemudian setelah menemui momen kayak harus maju lagi di depan banyak orang, mereka kayak belum bisa mempraktikkan gitu, Coach. Nah, yang pengen aku tanyain sebenarnya, ada nggak sih kayak tips yang beneran gitu atau tips yang menurut Coach mungkin ini perlu banget diterapin biar kita nggak pede gitu. Karena kalau misalnya aku lihat dari progres aku, kalau misalnya aku juga masih gitu nggak pede kadang-kadang. Nah, teman-teman aku pun yang udah ikut pelatihan di UKM itu masih bilang nggak pede gitu kan. Apalagi kalau misalnya pendengarnya itu orang-orang keren gitu kan. Kayak dosen atau siapa gitu. Nah, menurut Coach gimana? Ada yang mau? Belum saya jawab, ada yang mau dapat? Niko, Niko barang kali suaranya boleh di-anmuti Suaranya boleh di-anmuti Oke. Okay, yeah. Lia boleh saya tahu Lia ini di BUMN-nya kerjanya sekarang apa uh, job desk-nya? Soalnya jobdesk nya enggak job ada hubungannya sama sekali sama dunia public speaking. Oke. Okay. Eh uh, ini si coach uh, software quality assurance. Oh, ya. Yeah. Bagian IT. Bagian IT ya. <laughs> Gak apa-apa. Ah iya, yeah. silakan Ibu, mau nambahin. <coughs> Baik, baik, baik, baik. Uh, langsung aja ya, dari saya aja. Uh, tadi sebelum Lia masuk, kita sudah ngobrol sebentar tentang public speaking, yang ada hubungan dengan pertanyaan Lia tadi. Public speaking itu ada ilmu praktek, dan memang yang terjadi selama ini adalah uh, jika ada yang mengikuti pelatihan public speaking atau seminar public speaking, sorry, pelatihan sekalipun, <coughs> Kunci public speaking itu keberhasilan yang kita bicara di depan umum itu adalah kita banyak praktek. Nah itu kuncinya. Kuncinya di banyak praktek. Pernah uh, saya mengadakan sebuah testing lah ya. Saya cuma nyoba, nyoba aja nih. Dua kelompok dibagi, satu kelompok yang tidak diberikan trik atau teknik-teknik public speaking, dan ada satu kelompok yang diberikan teknik public speaking. Kesamaan di antara kedua kelompok ini adalah mereka diajarin untuk percaya diri. Nah, ini ada kesamaan, ada dua kelompok. Kelompok pertama itu, satu tidak diajarin teknik public speakingnya yang kedua diajarin. Dan kesamaan di antara mereka adalah mereka di dibosting atau dilatih untuk pede. Dan hasilnya, beberapa waktu kemudian, kelompok yang tidak diajarin teknik public speaking-nya, itu keberanian mereka untuk menyampaikan pendapatnya, apa yang ingin dia sampaikan, lah ya, atau ada sebuah presentasi pun, kualitasnya tidak jauh berbeda dengan mereka yang paham tekniknya. Lalu, apa sih bisa membuat kelompok yang tidak diajarin tekniknya itu, bisa kemampuannya mendekati yang belajar tekniknya pertama jelas percaya dirinya, kedua adalah kesempatan uh, praktek yang diberikan kepada mereka dan memang public speaking ini adalah ilmu praktek kita nggak bisa belajar public speaking serta-merta begitu saja, jadi begitu saja kalau prakteknya sendiri tidak ada dan kelemahan selama ini saya perhatikan uh, katakanlah trainer trainer public speaking pemula ya dia mengajarkan tekniknya, caranya, bagaimana untuk bisa berbicara di depan umum dengan baik. Sementara dalam pelatihannya sendiri, dianya yang paling banyak berbicara ketimbang serta pelatihannya. Jadi hasilnya adalah begitu pelatihan selesai, ya seperti yang dia katakan tadi. Dia mereka tahu tekniknya, mereka tahu triknya, mereka tahu tipsnya, tapi diminta bicara mereka kurang bisa. Uh, kita nggak bisa pun mengatakan uh, satu kali mengadakan seminar public speaking yang cuma satu jam itu bisa bikin kita bagus nggak bisa. Kenapa? Praktik kuncinya. Dan khusus misalkan kalau lihat nih di kantor ya. Uh, Sambil contoh sebuah BUMN juga. Ini klien saya setiap hari Selasa di kantor mereka itu mereka mengadakan kegiatan sharing and learning sharing and learning ngapain sih sama pimpinannya mereka tuh dapat tugas pekan ini baca buku ini atau artikel ini lalu nanti tugas anda adalah tin presentasiin berapa lama nggak lama cuma lima menit per orang nanti digilir. Dan hasilnya adalah ya mereka punya keberanian untuk berbicara tadi. Nah, Intinya apa di sini? Public speaking itu adalah ilmu praktek. Banyakin prakteknya, banyakin prakteknya. Di situ kita perlu guru belajar, guru praktek. Biar apa, -apa public speaking kita pun jadi bagus. Nah, Begitu ya, dia ya. Okay. Uh, public speaking itu ilmu praktek. Ada lagi yang uh, mau nanggepin lagi atau nanya? lain lihat tadi? saya seperti mendengar suara Nisa Sabian. <laughs> Oke, okay, saya teruskan lagi ya. By the way, teman-teman, bentar saya izin mau ngeset dulu sebentar. Okay. Ya. Oke, okay, saya kembali lagi. Kita teruskan ya. Kita kembali ke slide yang tadi di-share. Nanti teman-teman kalau yang bertanya langsung aja Acungkan tangannya atau kasih kode. Yuk kita lanjutkan lagi public speaking dengan kode ganteng. Kita bahas dulu tentang kodenya nih. Kode itu apa sih? Nah kode ini saya dapatkan ketika ketika saya mencari formula apa ya yang paling praktis, yang paling enak, yang paling mudah dipelajari oleh peserta public speaking saya dalam satu hari, dalam pelatihan satu hari. Dulu itu. Ketika awal-awal mengadakan public speaking, ya, namanya kita masih inilah. Ya, mengadakan pelatihan di awal-awal itu pasti mencari formula yang tepat dari satu angkatan ke angkatan lain, ke angkatan seterusnya. Selalu ada feedback dari pesertanya. Memang, awalnya sudah bagus, mereka sudah senang, tapi saya sendiri merasa nggak puas. Saya pengen, dalam satu hari itu, public speaking-nya bisa mereka pelajari dengan mudah. Dan besoknya mereka mudah aplikasikan di tempatnya masing-masing, apakah sambil bekerja atau di kantornya. Dan akhirnya secara tidak sengaja ketemulah konsep itu tadi. Kode, kode ini diambil dari seorang pembicara dari komunitas TEDx. TEDx. Untuk diketahui TEDx itu adalah komunitas public speaking ya internasional, organisasi nirlaba. Boleh dicari di YouTube. Aktivitasnya adalah sharing, berbicara di depan umum, dan itu sudah mendunia banget. Di Jakarta ada cabangnya. Salah seorang pembicara TED yang terkenal dari Jerman, saya lupa namanya, dia menemukan uh, kode ini. Dan kodenya ini adalah singkatan dari content, organization, dan delivery dan effect. Nah, kira-kira seperti ini nih. saya aplikasikan ah, ini si pembicara TEDx tadi penemunya sendiri dia menyusun kode itu katanya begini kalau kita diminta ingin berbicara di depan umum yang kita lakukan pertama kali adalah susun konten dulu susun konten dulu karena apa Bill Gates mengatakan konten is King terus di sisi lain saya juga sering amati nih, orang-orang yang katakanlah secara penampilan ganteng, cantik, enak dilihat. Atau pada saat perkenalan kita baca CV-nya, kita dalam hati bilang, wow, keren. <laughs> secara tampilan luar dia mantap, tapi... Pinta bicara, susah untuk menyampaikan yang sebetulnya berharga dalam dirinya, sebetulnya penting yang menyampaikan atau bermanfaat bagi kita seandainya kalau kita ketahui yang dia mau. Rupanya dia hanya apa masalahnya. Dia nggak bisa susun konten. Teman, teman Ingat, PD itu seperti sebuah tanah nih. Sebuah tanah gembur yang akan kita semai bibit-bibit public speaking. Tipsnya, triknya, teknik-teknik apapun di sana. Nah, kalau kita sudah selesai dengan PD-nya, baru kita masuk ke bagian yang mau kita apa sih yang mau kita tanam di tanah tadi? <tuh> nomor satu itu konten. Konten is king. Biar apa yang kita sampaikan itu betul-betul berisi, bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Ini nomor satu. Konten ini kita siapin. Bill Gates tadi juga bilang king. Penampilan bagus, bungkusnya bagus, isi juga mesti bagus. Itu akan, orang akan mendapati kita, kita adalah seseorang yang berkualitas. Organization. Konten sudah siap nih. Konten sudah siap. Organization. Ini saatnya kita menyusun konten kita agar rapi, sistematis. Kalau sistematis itu, orang bisa tahu mana pangkalnya, tengahnya, mana akhirnya. Dan lagi, orang-orang menyukai mereka yang berbicaranya itu runut, mudah dipahamin, dan dengan jelas. Nah, siapa di sini teman-teman yang punya pengalaman? Ketika berbicara, temannya nyeletuk. Lu ngomong apa sih, kumur-kumur ya? <laughs> nah, kenapa ada contohkan seperti itu? Itu biasanya karena apa yang kita sampaikan itu nggak sistematis. Orang nggak ngerti ini orang ngomong apa ya sebenarnya. Uh, dan kalau sudah sistematis, tuh orang bisa ngikuti alur pembicaraan kita. Bahkan yang datang belakangan pun jadi enak, mulai mengikuti. Apalagi mereka yang sudah datang dari awal. Coba ingat ingat lagi ketika masih kuliah ya di kampus, ada nggak dosen yang kita nggak ngerti apa yang disampaikan ya. Bukan karena beli enter, bukan karena beliau gelarnya nggak sampai master atau seorang profesor bahkan biasanya orang-orang seperti ini tidak konten yang bagus tuh tidak bisa disampaikannya secara sistematis dan dengan bahasa yang mudah dipahamin. itu aja masalahnya. Jadi awal sebelum kita tampil bicara ya nomor satu konten yang kedua adalah kita sun konten kita agar sistematis sistematikanya jelas. Tahu awalnya, tahu tengahnya, tahu akhirnya. Dan public speaker sendiri pun kalau kita bikin sistematikanya cuma tiga kok. Ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Itu aja sebenarnya. Nah, kenapa bisa rame? Maksudnya rame di sini adalah, kok orang ini seolah-olah nggak kehabisan bahan ya? Nah itu jadi pertanyaan kan? Ada aja bahannya yang disampainya. Waktu yang tersedia pun seolah-olah enggak cukup. Ada aja. Dia bisa uh, ngomong ini dibawa ke sini, ngomong ini dibawa ke situ tanpa meninggalkan esensinya. Nah, sebelum saya terusin. Kira-kira demikian, kira-kira terjadi seperti itu penyebabnya apa ya? Kok orang itu begitu uh, berbicara seperti itu? Siapa yang bisa jawab? Langsung aja. Siapa yang mau jawab? Silakan. Tadi kita sudah bahas tentang dua, ya: dua bagian C dan O (content and organization). Dari pertanyaan saya tadi, dari yang sudah saya jelaskan, siapa yang bisa bantu jawab? Kok ada orang yang uh, ada aja yang disampainya, padahal mungkin uh, temanya sederhana, tapi kok enak? Dia bisa bawa ke sana, dia bawa ke sini tanpa meninggalkan intinya sendiri. Kira-kira kenapa ya? Wawasannya luas, kata Difla. Oke, okay, apa lagi? Karena dia filter uh, mengorganisasi, eh gimana ya? Pokoknya dia pinter mengorganisasikan alur pembinaannya gitu. Jadi akarnya dia tetap megang. Internet mengorganisasi, kan? Ya. Begitu maksud ya? dia Akarnya uh, jadi kayak dia tuh akar pembicaranya uh -huh. dia, tetap dia pegang, tapi dia juga uh, apa ya? Kayak benar sih tadi kayak wawasan, tapi juga dia tetap pegang di akarnya gitu. Jadi dia cara ngorganisasi alur pembicaraannya uh, bagus. Oke. Okay. Ya, tapi... Ada lagi? Makasih ya. Ada lagi? Oh, Niko bahasa mudah dipahami. Oke, okay, itu bagian dari organization. Delivery sebenarnya bahasa muda dipahami. ini paham ini siapa lagi yang mau nambahin nih saya unmute semuanya silakan saya mungkin mau nambahin yang pastinya pengalaman terus ketika dia udah pengalaman mau batu, ya bisa berbicara dia udah tahu apa aja poin-poin yang mau disampaikan terus dengan bahasa yang mudah dipahami pastinya. Oke, okay. baik tiga orang sudah memberikan uh, pendapatnya ya terima kasih. Uh, kalau darinya dua hal yang, yang saya sampaikan tadi, kenapa ada orang kok waktunya dikasih kesempatan berbicaranya katakan mungkin tiga, 30 puluh yang disampaikan pun temanya pun enggak nggak rumit dan nggak panjang, tapi kok enak ya ngikutin dia. Nah, ini di bagian cek tadi konten. Jawabannya adalah, dia bisa memperkaya kontennya. Sehingga ketika dia berhasil bisa memperkaya kontennya itu, pendengar mengatakan, oh, orang ini wawasannya luas. Benar banget. Wawasan luas itu digunakan sebagai cara untuk memperkaya konten. Nah, saya mau tulisannya, ya, ini ada whiteboard, nah, ini enaknya pakai Zoom terus ada whiteboardnya. kira-kira begini nih uh, kontennya. nah ini teman-teman konten konten jadi berisi. berisi di, di sini maksudnya apa? Uh, kontennya nggak kering, nggak miskin. ini juga jadi jawaban pertanyaan kenapa saya kok suka stuck ngomong, kok suka kehabisan Kata-kata nggak -kata. tahu lagi mau ngomong apa macet di tengah jalan. Jawaban yang paling masuk akal yang biasa saya berikan jawabannya adalah kontennya itu kurang berikut terasa lama. Abisnya ya padahal cuma lima menit atau 10 menit dikurang kesempatan bicara. Nah bagaimana caranya agar konten kita itu bisa jadi kaya? bisa nambahin satu kita bisa nambahin yang namanya nih, ini sekalian praktek deh sekalian kasih tahu ilmunya kita bisa tambahkan story atau cerita barusan kita cerita ambil tema yang lagi hit sekarang tentang PSBB contohnya Pembatasan kalau kita cuma jelasin oh ini pemerintah ngasih psbb begini pengertiannya begini yang dilakukan begini. Sementara kita diminta jelasin mungkin dikasih waktu 10 menit. Tadi udah disampaikan psbb itu singkatan dari ini ini merupakan anjuran waktunya masih panjang. Tapi seandainya kita kasih cerita bisa lama nggak nanti tuh? gimana Ceritanya apa bisa jadi begini? Uh, jadi teman-teman, pemerintah memang sudah menerangkan PSBB ini pembatasan sosial gis berikutnya lagi nama sangkinya diri. Saya mau kasih contoh nih. contoh hari kemarin tentang itu ya. jalur lain dan tidak menghabiskan waktunya. Nah, terus apa lagi ya yang bisa kita tambahin? Kita selain cerita kita bisa tambahin data atau fakta. Bisa kita memper Mati kita ya, masih di bagian konten. Sumpah itu saya tidak ada fakta. orang, it nih, mana tadi nih? siapa <laughs> yang bisa bantuin saya bantuin saya bedanya data atau fakta silakan ya, yang sudah menggunakan kayak gitu ah gitu deh pokoknya data tuh ya yang udah diolah gitu oke okay. kata makasih ya kata novel kumpulan informasi katanya terus kata divla data itu sudah diteliti kok <laughs> jadi kalau fakta belum ya <laughs> oke okay. uh, saya kalau ditanya begini jadi ingat mata kuliah sistem manajemen informasi. <laughs> Sama yang pernah datang nggak usah mendapatkan apa itu data atau fakta. Sementara kita tahu kalau data itu apa tadi ya, sekumpulan informasi yang sudah diolah mungkin itu data. Hasilnya bisa angka-angka atau apa. Kalau fakta ya memang kenyataannya demikian. Ada kecelakaan nih fotonya, itulah faktanya. Dan, tadi kan di awal contohnya cerita ya. Cerita, lalu kedua cara memperkaya materi itu dengan data atau fakta. Kita hadapkan lagi nih audiensnya siapa. Misalnya begini, teman-teman diminta berbicara di hadapan pimpinannya. Bagi sudah kerja nih, berbicara di depan pimpinan kantor. Atau dalam rapat tentang proyek. Mana yang lebih mudah meyakinkan para petinggi itu, kita sodorkan cerita atau data atau fakta? Data. Data, benar. Saya alihkan lagi nih, dalam situasi yang lain. Teman-teman diminta jadi pembicara untuk misalkan tema parenting di depan ibu-ibu TK. Mana yang lebih mudah mempengaruhi mereka Data atau story? Story, cerita. Cerita, cerita. ya. Teman-teman diminta berbicara lagi. Berbicara lagi di depan ini memotivasi adik-adik SMA kelas 3 yang pengen dimotivasi biar semangat masuk kuliah. Kasih cerita atau data atau fakta? Ber Lebih berat yang mana? Mana yang kira-kira paling ngena sehingga mereka termotivasi? Oke, okay, ayo. Yang mana kira-kira nih? Ya, benar. Kalau di hadapan kita atau audiens kita ceritanya tentang presentasi proyek, atau ya semacam itulah ya tipsnya agar mudah pengaruhi mereka adalah kurangi cerita tapi perbanyak data tapi akan lebih baik lagi lebih baik lagi bila kita bisa membungkus data dan fakta dalam bentuk cerita nah itu enaknya kalau hanya cerita saja nanti lain yang ditangkap oleh audiensnya dalam proyek presentasi ini ini mereka langkah karirnya itu mau di anak SMA atau mahasiswa semester awal itu kuncinya dalam perubahannya cerita di sini yang perikutan training uh, muhasabah yang nanti Akhir-akhir itu, oleh yang ngisi yang ada yang pernah bisa katanya, nah, katanya kok mesti begitu sih. Kenapa kontennya mesti begitu? Biar pesannya nancep. Nah, cerita itu ketika mampu menyampaikannya dengan baik sehingga emosi audiens itu bisa diobo-obo, maka pesan yang ingin disampaikan oleh pembicaranya dia akan mudah sekali nyangkut. Coba lain ceritanya begini. Misalkan saya bawain seminar tentang muhasabah. Ada muhasabahnya lah. Training motivasi ada muhasabahnya. Apalagi panitianya nitip saya tadi. Mas Firan nanti pesertanya dibikin nangis ya. Ini yang unik saya pernah ngalamin sendiri. E, diundang untuk memotivasi ada di kelas e, kelas 12 atau 11 itu. Panitianya bisik-bisik ke saya dulu sebelum ngomong, sebelum saya masuk. Eh Pak Firan nanti pesertanya dibikin nangis ya katanya. Nah, lu saya bingung. Saya diminta bicara tentang motivasi, lalu pesertanya dibikin nangis. Muncul pertanyaan saya kan, apakah memotivasi itu mesti membuat pesertanya nangis? Nah, itu jadi pertanyaan. Sementara ada cara lain yang memotivasi orang tanpa membuat mereka nangis. Benar kan? Meskipun di kemudian hari saya tahu jawabannya, ternyata dalam ilmu hipnosis, ketika kita mampu memainkan, memainkan emosi orang lain, maka pesan itu akan lebih mudah masuk. Nah, kita nggak lagi bahas ilmu hipnosisnya di sini. Tapi coba ceritanya begini. Ini di depan adik-adik SMA tadi, yang di Muhasabah biar mereka tersentuh hatinya tersentuh rasanya jiwanya agar bisa memberikan yang terbaik ketika hari hanya nanti mereka mau ujian saya gak kasih cerita saya gak minta mereka itu misalkan begini saya ngomongin adik-adik bayangkan orang tua di rumah ayah ibu tercinta yang sedang menitipkan adik-adik lewat doa-doanya wah itu kan apalagi di tangga musiknya udah mulai terisak-isak itu kan normal begitu tapi lain cerita saya bilang begini adik-adik Kak, saya kakak akan membawa dia adik, adik muhasabah Agar kita bisa mengevaluasi diri kita. Barangkali kita ada dosa selama ini. Membuat jalan kita terhambat. Mari kita ke tempat guru. Dan 60% dari mereka itu yang berlaku dua hal tadi tidak patuh pada orang tua suka melawan perintah guru. 90%nya tidak bisa masuk perguruan tinggi. <laughs> Kira -kira. Nyangkut nggak pesan saya seperti itu? Pastikan nggak nyangkut ya, karena nggak nyentuh hati. Nah, jadi kalau kita ingin memotivasi orang, pengaruhi orang, ya bungkuslah cerita tersebut data tersebut dengan ceritanya. Nah, itu bagian dari konten. Kalau balik pertanyaan tadi, mengapa ada orang-orang yang dikasih waktu singkat dia bisa ngomong banyak ya? Nah, yuk kita balik lagi ke cara-cara kita tadi. Selain ada cerita dan ada data-data faktanya, presentasinya dilengkapi dengan video dan gambar. Nah, tiga hal ini saja, apabila kita lengkapi dalam presentasi kita akan membuat presentasi kita lebih hidup. Ada cerita, ada data atau fakta dan ada video dan gambar. Nah, inilah cara kita memperkaya materi sebenarnya, teman-teman. Biar kita sampaikan itu bagus, biar kita yang kita sampaikan itu berisi, bergizi. Uh, dan waktu yang disediakan panitia itu uh, bisa kita gunakan dengan maksimal. Ada lagi nggak cara kita membuat konten kita berisi? Ada. Cerita, data, fakta, atau gambar. Bagi teman-teman di sini yang jualan, bisa menemukan testimonial uh, before, after, lagi. Maka tidak heran juga seminar-seminar motivasi atau training motivasi itu Biasanya didengarkan, diputar musik yang hentak, yang bikin semangat. Kontennya jadi bagus. Bagi yang pernah ikutan training ini, paling tahu bagaimana suasana ada musik, ada gambar. Semuanya dikondisikan sehingga kita betul-betul ada di dalam itu, fokus dengan luar biasa. Emosi kita bisa dibawa, sesuai maunya si trainernya, nah itu kira-kira. Jadi teman-teman, yuk sebelum berangkat menyusun materi presentasi, ya konten kita kita perbaiki dulu ya, biar kita nggak kehilangan kata-kata, biar kita nggak nggak ngebleng, <laughs> itu caranya. Sumber dari konten kita bisa di mana? Siapa yang mau jawab? Konten itu kita bisa dapatkan dari mana sih, bahan-bahannya? Satu dari baca buku atau artikel, kedua diskusi dengan orang, ketiga dengan sesuatu yang kita lihat langsung, keempat dari sesuatu yang pernah kita dengar sendiri, lalu kita sampaikan lagi. Kelima, berhayal jadi menghayal pun bisa, cara untuk materi kita bisa punya konten. Coba lihatlah foto Ka'bah, orang lagi tawaf. Berhayalah, imajinasikanlah kita ada di sana. Habis itu Bisa nggak kita ceritakan ke orang lain? Kira-kira bisa apa enggak? Saya yakin bisa. Kalau lah memang kita ada niatan ke sana, pasti bisa. Oke. Okay. Kita lanjutin. Ada yang mau ditanyain sebelum saya teruskan? Kalau tidak ada, saya teruskan ke bagian organizing ya, menyusun konten. Organizing atau menyusun konten? Sekarang untuk menyusun kontennya. Organizing, organize content. Organizing, menyusun konten. Nah, ini bagian penting lagi nih. Tadi kita sudah dapat nih, Kita sudah susun konten kita dengan cerita, tambahin data atau fakta, video gambar, dan lain-lain sebagainya. Sekarang saatnya kita menyusun materi presentasi kita sendiri. Kita menyusunnya biar sistematis, biar orang tahu kita mau nyampein apa, berangkatnya dari mana, endingnya nanti apa. Nah Secara global, apabila kita bicara public speaking, kita pahami dulu ada yang namanya bodi. atau speaking, komponen public speaking lah lebih Komponen public, komponen pertama ada opening. atau pembukaan nah komponen pertama ada namanya opening atau pembukaan lalu komponen kedua ini body text atau body presentation Dan yang ketiga, tentunya ada closing. Nah, jadi secara umum, public speaking itu, atau materi presentasi itu, cuma terdiri dari tiga hal: ada pembukaan, ada isinya sendiri, dan ada bagian penutup. Lalu, konten kita akan mengisi di mana ya? Nah, itu jadi pertanyaan lagi, kan? konten yang kita buat tadi akan mengisi bagian ini. Silakan letak komdiri akan mengisi bagian body presentasinya. Walaupun kita nggak bisa mengabaikan ini openingnya, karena tanpa opening yang baik, tanpa opening yang memukau, kita tidak, bisa membuat, kita tidak bisa berharap banyak tepatnya peserta itu atau audiensnya akan mengikuti presentasi kita sampai akhir. Kesan pertama itu begitu menggoda. Kesan pertama itu sangat kita butuhkan. Kalau kesan pertama kita sudah jelek, kesimpulannya itu nanti peserta akan menganggap, oh ini ngebosenin nih, nggak enak. Akhirnya mereka ngantuk, ngobrol, dan ngerjakan di luar materi kita sendiri. Ya, kitanya kalau sudah melihat peserta seperti itu sedih juga sih. Kok aku dicuekin? Ya, siapa sih yang senang dicuekin? Maka dari itu lakukan opening yang memukau yang baik. Kalau openingnya sudah bagus, peserta sudah bisa kita tarik perhatiannya semua, maka konten yang kita susun tadi kita masukkanlah ke sini. Dan begitu sudah kita sampaikan semuanya dengan waktu, saatnya kita untuk menutup presentasi itu sendiri, closingnya. Dan closing pun juga menentukan nanti nih presentasi kita bakal diingat atau tidak closing itu sangat penting. Nah ini bagian organizing. Apalagi sih yang kita bicarakan kalau kita bicara organizing selain komponen itu sendiri, tentunya adalah formula atau pola pattern form. Saya lebih suka menyebutnya pattern atau pola. Pola apa sih? Pola baju? Enggak. Masa pola baju? Pola apa sih? Public speaking itu, kita bicara tentang polanya juga. Pola apa ya? Pola-pola yang kita sampaikan sehingga materi kita tersebut lebih tersusun sistematis dalam menyusun kontennya tadi. Misalkan kita pakai namanya pola segitiga. Pola segitiga itu mungkin pernah pernah dengar ya, the, the rules of three namanya istilah lainnya. Itu membagi tiga, membagi tiga materi, uh, sorry membagi materi menjadi tiga bagian. Coba ingat ketika ada seorang pembicara atau pemateri dia bilang begini, teman, uh, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan sampaikan tiga hal katanya. Nah itu namanya dia menggunakan pola segitiga. Pola segitiga. Pola ini umum digunakan oleh pembicara dunia seperti Steve Jobs. Dan pola menggunakan pola segitiga membuat materi kita pun menjadi lebih enak dicerna. Apa yang tadinya banyak bisa dipilah jadi tiga, sehingga tidak perlu disampaikan semuanya. Terus, setelah pola segitiga, saat ini kita mengisi kata-katanya nih, karena saya pernah bertanya juga, atau bikin, dan bikin survei juga, apa sih menghambat Anda atau tantangan Anda dalam melakukan presentasi? Uh, dijawabnya begini, saya bingung loh Pak Wirah, mau cerita ini, ini, ini, itu nyusun alurnya bagaimana ya? Menjembatani satu bagian ke bagian yang lain itu bagaimana ya? Nah cuma bisa saja sih, asal tahu caranya. Satu, cara pertama adalah dengan membuat materi yang sifatnya kronologis atau runutan kronologis atau runutan namanya runutan pasti dimulai dari awalnya selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya selanjutnya, lalu endingnya bagaimana nah itu kronologis e, mungkin teman-teman kalau pernah ke kantor polisi melaporkan kehilangan barang nanti kan polisinya ngetik tuh biasanya pak polisi akan nanya bisa Anda ceritakan kejadiannya seperti apa? Nah, beliau minta kronologis. Tadi begini, jadi begini, jadi begini, jadi begitu. Nah, itu pakai pola kronologis. Pola kedua. Rumus klinik Tongfang. Dengar klinik Tongfang? <laughs> Yang iklannya kan lucu ya. Dulu, wajahku berjerawat Sekarang, Aku nggak punya wajah. Terima kasih, Tong Fang. Nah, ini ternyata adalah pola atau penten dalam public speaking, atau presentasi. Bahasa kerennya itu pola past, now, how. (P.N.H) past, now, how. Dulu, sekarang, caranya. Dalam iklan kecantikan, produk kecantikan biasanya. Before, after, how. Dilihatinlah fotonya, muka seseorang, jerawat. Itu before ya. After, mukanya jadi halus, ah, jadi lebih halus. Tentu orang bertanya, how-nya bagaimana sih? Nah, kita ceritain lah. Itu pola pas now how. Ada lagi pola yang lain. Ada pola sebab akibat. Jika A jadinya B. Karena ini, karena sebabnya ini jadinya begitu. Ada lagi pola yang lain. Ada pola problem solution. Kita ceritakan dulu masalahnya apa, lalu baru kesampaikan solusinya. Kalau sudah solusinya disampaikan, baru sampaikan juga tindakannya apa. Problem, solution, action, PSA biasanya. Misalkan begini nih teman-teman. Bapak-Ibu sekalian mungkin antara Bapak-Ibu ada yang bermasalah dengan sel, dengan jaringannya yang tidak lancar. Jaringan telekomunikasi internet di rumahnya tidak lancar, padahal bapak ibu sudah pasang yang bagus, misalkan di home. Mengapa demikian ya? Solusinya adalah bapak ibu pindahkan pesawat ini di home-nya ke tempat terbuka yang tidak ada dinding pembatas dan tidak tebal pula dindingnya. Tidak tebal pula dindingnya. Dengan demikian, sinyal yang dipancarkan oleh pemancar tadi tidak akan dihalangi. Caranya adalah, nah itu action. PSA. Nah ada tiga pola tadi tuh kronologis, klinik Tongfang, sebab akibat. Uh, problem solusi ada empat. Sebetulnya masih banyak teman-teman. Nah ini cara kita ya Oke kita sebelum saya terusin lagi ini ada yang mau nanya. Hambatan dalam presentasi dalam manajemen waktu. Maksudnya gimana nih, Niko? Boleh dibantu perjelas? Hambatannya bagaimana nih persisnya? Hambatan dalam presentasi itu manajemen waktu, coach. Maksudnya bagaimana ya? Kasih contoh. Apa merasa waktunya terlalu sedikit, atau apa merasa waktunya terlalu lama? <laughs> Yang bagian mana nih? Kalau merasa waktunya terlalu sedikit, itu artinya konten kita kebanyakan. Konten kita gemuk. Padahal sebetulnya begini ya, pada saat menyampaikan materi tersebut, uh, ingat minggu lalu ada profiling audience ya, ada profiling audience kita memprofil peserta kita ini siapa? Tingkat pendidikannya, dianya, jenis kelaminnya, suku, dan kebutuhan mereka itu apa sebenarnya terhadap materi yang kita sampaikan. Begitu kita sudah memprofil itu semua, pada saat menyiapkan konten, kita akan memilah mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak perlu disampaikan. Nah, itu hubungannya sama waktu. Ya, kalau misalkan kita merasa kita senang baca ilmunya banyak pengalamannya luas prestasinya hebat kita bisa bikin konten yang banyak sekali isinya ini ya bisa jadi begini peserta kita itu nggak butuh semua yang kita tahu tapi mereka hanya butuh yang mereka tahu saja nah kita pilah lah. Nah, itu kita sampaikan nah itu salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam waktu yang disediakan. Kalau misalkan konten kita kering atau miskin, ya waktu pasti akan lama sekali rasanya. Tapi kalau kita merasa konten kita ini banyak, eh waktunya banyak, kontennya banyak, ya eh, kita bisa sesuaikan cukup-cukup aja itu nanti jadinya. Sehingga apa, bagi seorang presenter itu, dia bisa merasa waktu itu lamanya cepat sekali berlalu, atau lama sekali berlalu. Sampai, sampai seperti siang inilah, teman-teman. Sekarang sudah hampir pukul setengah 12. Betul, nggak terasa kan? Padahal tadi kita mulai, tapi tahu-tahu aja saya lihat jam. Wah, sudah 11.22 sekarang. Nah, kira-kira seperti itu, kita bisa gunakan waktu itu dengan baik apabila kita tahu mana yang mau kita tambahkan, mana yang nggak perlu kita sampaiin. Itu jawabannya oke. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Ratna, Ratna Darawati? Atau Divla? Atau Pak Ronald Yulianto? Anissa? Tanya, Coach. Ya, Pak Ronald ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya uh, dan waktunya. Luar biasa sharing, Coach, Vira, nih. Uh. Uh, saya ingin tanya ke tadi, menarik sekali yang Coach bilang bahwasannya uh, pola dalam presentasi itu ada beberapa tipe, ya, segitiga, kemudian uh, PNH, ya, mm -hmm. saya pernah belajar juga sama Coach of itu sempat disampaikan juga yang PNH. Nah, cuma saya juga pernah mendengar, ya, dari beberapa uh, apa coach public speaking lah, ya itu dalam public speaking itu harus ada unsur 5W1H. Bener ya, Coach ya? Bisa. Uh, maksud saya gini, apakah 5W1H itu polanya atau secara keseluruhan termasuk dalam hal bond, uh, apa nama, pembukaan, body, maupun close penutupan Nah, kalau yang tadi Coach bilang, kan uh, polanya itu segitiga. Nah, sementara di... Apa namanya... Uh, di info informasi present apa namanya public speaker yang lain ya itu harus ada 5W1H ini saya masih mudeng juga 5W1H ini, ini apakah secara struktur atau polanya itu tadi kok terima kasih, Oke, okay, baik terima kasih Pak Ranel. Bahkan mungkin Pak Ranel bisa kaget juga nih. Enggak mesti 5W1H pula. Bisa jadi cuma 3W. Why what how. Eh sorry dua W satu H. Why, what, how. <laughs> Jadi itu Simon Sinek ya dalam buku itu, Start with Why. Jadi Start with Why itu pun dijadikan acuan para leader dalam materi leadership itu ada salah satu literaturnya buku Start with Why. <tuh> Maksudnya apa ini? Bagaimana seorang pemimpin menginspirasi pengikutnya sehingga dirumuskanlah. Ketika dia mempengaruhi pengikutnya itu, polanya digunakan adalah start with Y. Jadi dari, kalau dibikin lingkaran ada namanya golden circle. Bayangkan ada sebuah lingkaran, lingkaran besar, lingkaran sedang, lingkaran kecil di tengah. Di lingkaran kecil di tengahnya itu adalah Y-nya. Start with Y. Jadi kita nggak pakai 5W1H lagi nih Pak. Dari mulai W-nya dulu nih. Mengapanya? Mengapa Anda harus ikutin saya? Mengapa program ini harus jalan? Mengapa kita mesti bergerak bersama? Why-nya dulu di, mesti dijawab. Lalu, eh, apakah langsung how? Oh, tidak, bisa dibolak-balik juga. Bisa what? Buat itu menjelaskan definisi. Program ini adalah, intinya sesuatu yang bisa kita definisikan dalam materi tadi. Tadi. Ah, lalu, how adalah caranya. Kira-kira ah, demikian, Pak. Kita nggak mesti mengatakan harus 5W1H Pak ya. Bahkan Simon Sinek di bukunya terkenal itu pun cuma mengambil 2W 1H. Eh atau ya bisa diputar-putar sih sebenarnya. Dan akhirnya setelah saya pelajari Pak Ronald, penggunaan pattern atau pola dalam public speaking itu sendiri pun tidak kaku atau rigid. Dia fleksibel sebenarnya. Misalnya begini, paling enak nih saya gambarkan begini kita kembali dulu ke sini ke cerita-cerita kita. Nah, kita bicara body sekarang ya. Sorry. Oke. Okay. Ini sudah kita setting aja lah. <laughs> Oke, kita bicara uh, body presentasi. Kita bicara body presentasi. Nah, tadi katanya benar sekali kita bisa memulai menyusun body presentasi itu dengan uh, 5W1H, tapi panjang banget nanti, Pak. Ada why, what, when, apalagi itu, Pak Ronald? How. Oh. Oh. How, satu lagi. Who ya? Okay. Oh ada who. What, when, what, what, when, why, who, how. Wah panjang banget nih. Uh, tapi kita nggak mesti pakai semuanya yeah. kan? Uh, ambil contoh tadi why, why, what, how saja. Uh, kita bisa untuk mempengaruhi orang itu mulailah dari what-nya dulu nih. Dari Sorry, dari why. Why di sini adalah bicara dari sisi audiensnya. Mengapa anda perlu dengarkan saya ya? Mengapa materi ini penting untuk anda? Mengapa materi ini berguna untuk anda? Temukan why mereka. Lalu setelah ketemu wai mereka adalah kita boleh definisikan. Ngasih penjelasan itu di sini. Misalkan kita bicara materi contohnya tentang kekayaan nih. Kita mau buat seminar judulnya adalah tentang kekayaan. Bapak Ibu sekalian, kita pembukaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di ruangan ini dalam seminar kita yang berjudul cara cepat menjadi kaya raya. Saya juga mau ikut tuh cara cepatnya. <guluh> Bapak Ibu sekalian, nah ini y ya. Contoh wajah. Mengapa Bapak Ibu penting menjadi orang kaya? Nah, jadi kan kita cip, membuat mereka membangkitkan rasa ingin tahunya tuh Pak gunakan Y-nya. Dan rumus segitiga yang saya jelaskan tadi pun bisa kita pakai ketika menjelaskan Y-nya. Dengan cara apa? Ya kita jelasin. Bapak-bapak ibu sekalian, setidaknya ada tiga alasan mengapa bapak ibu penting gaya. Nah ini pengguna rumus segitiga. Oh, Kak, uh, boleh uh, tanya lagi Kak. Ya. Berarti yang kau sampaikan tadi, yang rumus tiga, kemudian PMH, PSA itu dia masuknya bisa di wai what? Betul. Dan, ya. Oh, sepanjang di body itu ya. ya? Uh, makanya kita mesti memahami pola atau pattern public speaking itu tidak rigid, tidak kaku. Dia tuh fleksibel sebenarnya, Pak. Kita bisa memasukkan PNH sendiri dalam wai. Boleh juga. Contoh. OpenH ya, berarti kan dulu ya kalimat awalnya. Dulu, kan begitu. Bapak-bapak sekalian, mengapa kekayaan itu penting kita miliki? Itu kan, Wai, ya. Dulu, tetangga sebelah rumah saya itu hidupnya biasa-biasa saja, bahkan nyaris miskin. Tapi, hari ini hidup mereka berkelimpahan. Dulu, sekarang. Nah, tuh. Dan sekarang hidup mereka berkelimpahan. Ini contohnya. Kita berangkat dari y nah, Terus what-nya, how di mana Pak Wiram? Mungkin tanya begitu. Berarti kita jelaskan di sini adalah definisi kaya. Definisi kaya. Nah, Ini penggunaan uh, what-nya. Sehat anaknya Pak Lagi ngumpul ya Nah jadi begini Terus haunya mana? Hanya selanjutnya Bagaimana caranya kita Bagaimana caranya agar Audiens kita itu kita jelaskan langkah-langkah Untuk menjadi kaya itu Itu bagian dari haunya sendiri Langkah jadi orang kaya. Langkah jadi kaya. Boleh nggak, Pak Wira? Pola segitiga tadi kita gunakan lagi. Langkah-langkah. Boleh nggak, teman-teman? Boleh nggak? Langkah kaya itu kita gunakan pola segitiganya. Boleh pak tidak? Boleh. Langkah kaya ada tiga. Langkah jadi... Jadi kayak ada tiga itu. Nah kira-kira seperti itu. Ini penggunaannya polanya. Kita bisa menggunakan pola problem solution juga dari sini, dari sini. Terus apalagi Tadi cara kita memperkaya konten itu kan tadi saya jelaskan. Kita bisa tambahkan cerita, tambahkan foto, gambar, video, testimoni. Ini untuk mengisi bagian buat. Tapi pola segitiga ini enggak cocok di ya, UI ya, Apa? Kalau pola segitiga ini cocok di ya? UI uh, Cocok maksudnya, Pak? Kita maksudkan di UI. Apakah mesti di UI begitu? Iya. Kira-kira ya, Bisa enggak? Di Word bisa. Bisa juga. Bisa. Contoh. Langsung nih. Uh, definisi kayak, uh, Saya menemukan ada... Tiga definisi kaya: satu, menurut timbangan agama; kedua, menurut ilmu keuangan; ketiga, menurut ilmu filsafat. C. Nah, ini contohnya, Pak. Jadi kita bisa gunakan-gunakan ya, di, apakah di waynya, nya apakah di bagian what pun bisa, bagian di how pun bisa. Karena apa? setiap pola public speaking itu sifatnya fleksibel. Kita bisa memasukkannya di bagian-bagian mana saja, dan tidak mesti harus, uh, kat, tadi 5W, tidak mesti 5, bisa tiga saja. Atau, saya kasih contoh lain nih, dalam opening. Opening itu ada sebuah teknik namanya teknik gisi. Gisi itu singkatan dari uh, greeting, Salam, uh, introduction perkenalan, uh, lalu story storytelling. Kalau mau nambahkan cerita dan interaction, berinteraksi kepada audiens. Idealnya, kalau waktu kita cukup, kita dan kita pun pandai merangkainya, kita boleh pakai ini semua. Kita sapa audiens kita kan apa kabarnya, ucapkan salam, tanyakan apa kabarnya. Introduksi yang kita kenalkan diri kita siapa, prestasi kita apa, apa tujuan kita ke sini. Uh, intinya kita perkenalan nih, tapi nggak usah banyak-banyak. Lalu tambahkan cerita yang menjadi pembuka presentasi itu sendiri. Misalkan begini, Bapak-Ibu sekalian, dalam perjalanan saya dari rumah ke ruangan ini untuk mengisi seminar kita pagi ini, saya menumpuk tadi di jalan saya menemukan sebuah kejadian yang begini, begini, begini, begini, begini. Boleh tambahkan cerita, tapi jangan panjang-panjang. Nanti habis waktu kita di bagian pembukaan saja. Setelah cerita kita sampaikan, interaksi wajib dilakukan. Kenapa? Salah satu tujuan kenapa kita mengadakan interaksi itu, satu adalah, biar kita tidak bicara sendiri satu arah, kita libatkan peserta nah peserta kalau dilibatkan itu biasanya mereka akan merasa lebih bisa dihargai, itu alasan utamanya, alasan kedua adalah interaksi adalah selain membuat peserta merasa lebih dihargai kita butuh feedback sebagai pembicara itu kita butuh feedback kita ingin bertanya apakah Anda sudah paham, mungkin ada masukan, nah itu guna interaksi apa lagi interaksi biar seminar kita atau acara kita itu jadi rame nah paling enggak tinggal itu alasannya nah kira-kira demikian pak Ronel ya, ilmunya luar biasa nih materi mahal nih, alhamdulillah. <laughs> ya, Oke, okay, uh, tadi mau nanya ya, uh, betul? Satu presentasi di kampus kan biasanya bareng-bareng nih, -bareng kelas. Gimana cara kita mengatur suasananya lebih hidup, terutama saat pergantian antara narasumber ke yang lain, eh, yang biasanya mungkin terkesan kaku. Oh, mana Rana tadi? Boleh ditampilkan wajahnya? teman-teman ya, ini. Nah, lalu di aku nih, saya dengan dia, saya harus sepakat nih sama dia nih. Bagian mana yang nanti begitu saya stop, kamu langsung sambung. Nah, kita tentukan bagian yang key-nya. Seperti bikin jembatan. Ada sisi sini, sisi di sisi di sini ada sisi di bagian sini. Jembatannya apa ya? Nah, kita tentukan sama-sama nih jembatannya. Nah, itu cara kita untuk melakukan tektokan. Misalkan begini. E, baik, teman-teman. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji dua. Ada kelompok kami. E, saya persilahkan teman saya. Nah, salah satu cara tektokannya begini. Si penyaji dua bilang begini. Teman-teman semuanya beri aplaus dulu dong. Buat rekan saya yang sudah keren banget nyampein materinya. terus Nah, itu ya cara pertama. Cara kedua, setelah dia ngomong begitu, dia teman kita yang si B ini bisa ngomong begini. Tadi, tadi, penyaji pertama menyampaikan sampai bagian ini. Dan mungkin teman-teman sudah penasaran, bagaimana sih selanjutnya? Sekarang adalah kesempatan saya untuk menjelaskan. Maksudnya apa sih sehingga teman-teman nggak penasaran? Nah, baru dia mulai cerita. Nah, begitu seterusnya dari B sampai ke C. Biar dia tidak kaku. Kira-kira nah, seperti itu. Uh, atau ada pertanyaan lain begini. begini Boleh tidak, uh, Bang Wira, dari penyaji satu, penyaji dua nih. Si penyaji 2-nya dia kasih misalkan ice breaking, dia kasih games. Boleh nggak? Boleh, boleh aja. Itu sebagai sebuah cara untuk membuat suasana jadi lebih hidup, atau dia kasih eh, tanya jawab dulu lah. Nah, itu caranya. Nah, kira-kira seperti itu ya, Rana Ya, lakukan taktokan. Kuliah di mana? Di Unwali Songo Semarang. Oh, Semarang ya di Fakultas. Kultas Syariah dan Hukum. Hmm, biasanya banyak diskusi itu. <laughs> Oke, okay. teman-teman ada lagi yang mau ditanyain? Sebelum saya teruskan, kita masih dua bagian ya dari kode konten, dan organizing tentang delivery. Oh ada pertanyaan dari diva, opening dan coach yang baik, opening dan close, dan closing yang baik itu bagaimana Coach? Katanya. Opening yang baik itu adalah pak. Opening yang ada sebuah hukum, nih, ada sebuah hukum namanya The Law of 8 uh, mm, Second span, Hukum 8 detik. Opening yang baik itu mestilah bisa memanfaatkan 8 detik pertama itu dengan maksimal. Kenapa demikian? Penelitiannya bilang, saya baca di buku presentasi memukau, uh, Hasil penelitian dituliskan si penulis itu bilang begini. Dalam delapan detik pertama itulah, kita bagi pembicara bakal didengerin, bakal disimak, bakal diterima, akhirnya sampai selesai, atau dicuekin sampai selesai pula. Nah, itu caranya. Jadi, gunakan dulu nih 8 detik pertamanya dengan maksimal. Ini menentukan kita disimak, kita diikutin apa tidak, 8 detik nah caranya bagaimana? senyum nomor satu kedua adalah tatapan mata jadi pada saat berbicara itu sorry, eh, senyum nomor satu dua tatapan mata, ketiga adalah volume suara pada saat kita memulai presentasi gitu mix sudah jatuh di tangan kita tatap audiens dengan percaya diri Lihat mereka dengan penuh keyakinan, senyum, dan sampaikanlah volume, suara dengan volume yang tepat. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Mainkan ekspresi kita, senyum kita, lihat mereka. Itu caranya. Dan apalagi gunakan bahasa tubuh yang positif. Nah, paling tidak enak itu kalau kita bertemu pembicara yang apa? Ketika dia berbicara itu tangannya disilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keringnya berkerut, gak ada senyum Kira-kira opening kita bagus gak? Kalau begitu Dipastikan gak bagus Kesel Kalau kita Berbicara dengan Orang yang tangannya disilangkan Betul ya nah, Jadi dalam 8 detik pertama itu Lakukan open postur senyum, tatap mereka, memainkan volume suara kita dengan maksimal. Atau dengan tepatlah kalau maksimal nanti gede banget. Oke, okay. closing yang baik bagaimana? Closing yang baik, uh, Divla saya mau tanya. Divla mau tahu closing yang baik ini dalam presentasi apa nih? Training motivasi atau yang bukan? Kalau misalnya training motivasi, kunci closing yang baik adalah, jadi kalau dibikin kurvanya, dibikin kurvanya begini, dari awal ini dari titik nol, dari titik bawah sini, dengan pembukaan yang baik. Tadi kita ngangkat, suasana dibikin hidup, menarik, atraktif, ramai, bersemangat. Kita naikkan tuh tensinya tuh, saap. lalu kita nyampaikan materi. Dalam penyampaian materi pasti naik turun nanti, pasti naik turun. Lalu ketika sudah masuk di penghabisan, biasanya kan waktu sudah panjang, energi peserta sudah berkurang, itu gejalanya tuh. Kurvanya kurva energi peserta akan begini nih, turun, decline. Nah, closing yang baik itu akan mampu mengangkat energi peserta lagi ke atas. Nah pada saat energi peserta sudah di atas di titik akhir itu kita tutup di sana. Contoh begini. Baik, teman-teman Bapak, Bapak, sekalian. Materi kita 5 menit lagi akan berakhir. Oh, itu kasih kode tuh. Sebelum materi ini ditutup, tadi saya sudah jelaskan. Untuk sukses itu, butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh energi yang luar biasa. Dan teman-teman, yakinlah ketika kita sampai di puncak sukses, orang-orang di sekeliling kita akan bahagia. Orang-orang akan senang. Orang-orang yang kita cintai akan merasa bangga bahwa mereka sebahagia memiliki kita. Oleh karena itu, izinkan saya bertanya. Apakah teman-teman berjanji untuk sukses? Berjanji, katanya. Pada saat kita ngomong itu energinya naik. itu. Apakah teman-teman komitmen untuk mengambil langkah-langkah sukses? Ya, kata Energinya makin naik lagi. Apakah setelah acara ini selesai, teman-teman akan melakukan langkah pertama untuk menuju puncak sukses itu? Ya, katanya. Sab. Jadi tiga kali pertanyaan ya. Begitu sampai di puncak, emosinya sudah naik, tutup langsung materinya. Dengan cara apa? Oke, okay, saya sudah dengarkan komitmen Anda. Dan sebagai penutup, jika nanti di puncak sukses itu ada seribu orang sukses, saya ingin pastikan Anda salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Nah begitu caranya. Itu salah satu teknik menutup presentasi. Dalam seminar motivasi. Terus sama lagi, kriteria closing yang menarik itu bagaimana? nggak panjang-panjang. Jadi ada nih, contohnya nih. Baik teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, mengakhiri presentasi kita. Saya akan ulangi kembali materi, ringkasan materi kita. Wah, diulang tuh materi budinya tadi kontennya diulangi satu, habis lagi lima menit. Poin kedua, lima menit lagi. Poin ketiga, lima menit lagi. Akhirnya penutupan sendiri bisa sampai 20 menit. Bosan. Kenapa demikian? Energi peserta itu tadi sudah turun. Energi peserta sudah turun. Eh ditambah lagi dengan closingan yang mengulang lagi dari awal, dari tengahnya yang panjang lagi. Akhirnya udah. Jadi nggak semangat beneran tuh. Dan saya yakin peserta yang duduk di sana tuh rata-rata berdoa. Ya Allah mudah mudahan para selesai. Katanya udah mau selesai, tapi kok diulangi lagi ya? <tuh> saya pernah punya pengalaman demikian. Saya pernah. Enggak <tuh> um, usah diceritakan pengalamannya ya, tapi saya yakinlah teman-teman pasti punya pengalaman yang sama. Kayak rasanya itu kayak di PHP in. <tuh> Betul ya Nisa ya? rasanya itu seperti di PHP in rasanya sudah mau selesai tapi kok tidak selesai kok diulang lagi ah akhirnya gemes sendiri Udah udahlah pasrah duduk dengar nah itu contohnya jadi itu ya dua hal ya dalam kita menutup memberikan kesimpulan materi pertama bawa lagi energi, naikkan lagi energi peserta begitu sampai sudah punya tutup langsung kedua ketika menutup dengan ringkasan ambil aja poin-poinnya, nggak usah diulangi lagi sepanjang panjang tadi itu ambil poin-poinnya, jadikan pakai pola segitiga dengan cara apa teman-teman? Tiga hal, tiga kesimpulan kita hari ini adalah satu begini, dua begini, tiga begini. Lalu tutup lagi dan sampaikan doa dan harapan kita boleh. Saya berharap dengan tiga kesimpulan tadi kehidupan teman-teman bisa berubah lebih baik terjadi perubahan di masa yang akan datang. Sepakat? Sepakat? Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. terus sama lagi cara menutup yang baik itu. Tadi diulang nggak boleh mentang-mentang uh, di -mentang energi yang sudah turun kita sebagai pembicara juga ikutan turun energi energinya. itu jangan lakukan energi peserta boleh turun tapi energi pembicara tetap usahakan lebih tinggi di antara di atas mereka Nah itu cara menutupnya kira-kira uh, itu uh, tiga kriteria menutup presentasi yang oke okay ya uh, di fly ya Oke okay, dari Iza nih Teknik isi itu bentuk interaksinya seperti apa, Coach? Apakah bertanya? Ya, betul. Dengan bertanya, tanyakan apa kabarnya. Bapak ibu sekalian, sehat semuanya di ruangan ini? Bagaimana kabarnya? Apakah sudah siap menerima pelajaran kita? Itu caranya. Kalau feedback, kita nggak memberikan. Kalau feedback, kita nggak memberikan. Feedback itu nanti, ketika tanya jawab, jadi kita sampaikan materi atau kontennya. Kita kasih penjelasan, baru boleh kita bertanya. Baik, Bapak ibu sekalian, sebelum kita teruskan, saya mau bertanya. Izinkan, saya bertanya. Dari penjelasan saya tanya, tadi, tentang ini, siapa yang bisa bantu? jawab? Nah, kira-kira seperti itu. Oke, okay. teknik gizi itu bisa dipakai untuk berceramah, Coach. Bisa, oh, ini ada ustadz, kita nih, ustadz Iza Naufal. Nanti mau ngasih ceramah nih, kultum, kuliah terserah antum. <laughs> ini sering digunakan oleh teknik ini, sering digunakan oleh ustadz-ustadz yang dikenal akrab dengan jamaahnya. Bisa setelah Ustadz itu greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In Alhamdulillah, begitu seterusnya. Dia introduction, dia sebutkan nama dia siapa. Ataupun dia lewat saja. Ini ingat, gisi pun nggak mesti harus lengkap, gisi semua. Mungkin boleh GII aja, story-nya ilangin. Atau introduction-nya ilangkan, boleh greetings. Introduction aja langsung, nggak apa-apa. Nah, si Ustadz itu biasanya begini. Bapak-Ibu sekalian. Ibu-ibu ini -ibu biasanya nih. lah duduk di Masjid kok katanya. Bahasa Minang dia. udah duduk di masjid ini. Di rumah bagaimana bapak-bapaknya? Ditinggalin dalam kondisi lapar atau kondisi kenyang? Wah, itu caranya. Kenyang Ustadz, katanya. Bapak-Ibu-ibu sekalian. Waktu duduk-duduk di sini, wah ditanyain terus, dilakukan interaksi. Boleh dipakai kesimpulannya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum saya teruskan. Kita lanjut lagi ya. Uh, tadi konten dan organisasi. Sekarang delivery. Delivery itu bagaimana ya? Kode... Delivery itu adalah cara kita menyampaikan atau membawa menyajikan materi. Itu deliver konten kode konten organization menyusun, lalu dia sendiri adalah delivery. Cara kita menyajikan materinya, menyampaikan presentasinya. Tiga komponen saja: satu bahasa tubuh, mesti pas pada saat mendelivery materi itu, jangan sampai antara bahasa tubuh, komponen yang pertamanya bahasa tubuh, dengan komponen kedua yaitu kata-kata, itu tabrakan. Nggak boleh crash. Nanti nggak sinkron, orang nangkap pesannya lain. Misalkan begini, Bapak-Ibu sekalian, atau di sekolah, lah ya saya seorang guru, anak-anakku sekalian, hari ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menghitung luas lingkaran. Bapak akan menjelaskan cara menghitung luas lingkaran. Nah, ini nggak tepat, nggak sinkron. Bapaknya bilang lingkaran, tapi bahasa tubuhnya bilang segi empat. Nggak sinkron. Jadi selaraskanlah tiga komponen ini yaitu bahasa tubuhnya, kosakatanya, dan ekspresi wajah kita. Dan penggunaan ekspresi wajah itu biasanya sangat krusial. Krusialnya di mana ya? Misal begini, teman-teman mungkin diminta ngasih sepatah dua kata-kata ini tentang berita duka lah misalkan, mengumumkan berita duka di depan kelas. Ada teman kita di kelas ini yang sudah berapa hari tidak masuk, sakit. Lalu ternyata eh, Allah memanggil dia lebih cepat. Dia wafat. Kita sebagai ketua kelas memberikan pengumuman. Bahasa tubuh kita, jangan bahasa tubuh seperti orang lagi aksi ya. Teman-teman semuanya telah berpulang kerama Tunggol. Salah seorang sahabat kita di kelas ini. Mungkin. Teman-teman ingat bagaimana lucunya dia ketika masih hidup bercengkrama bersama kita. Dan hari ini, dia sudah pergi meninggalkan kita. Dia pergi duluan. Nyambung nggak kira-kira tuh? <laughs> antara berita duka sama dengan isinya. Yang nggak nyambung, ya sampaikanlah dengan bahasa tubuh yang pas. Itu delivery ya. Jadi sinkron kan atau selaras karena antara bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kata-kata itu sendiri. Lalu volume suara di mana? Volume suara itu masuk di bagian ekspresi wajah. Kenapa? Ekspresi wajah kita, volume suara, baik kecepatannya, intonasinya, itu akan menghasilkan unsur emosi yang terlihat dari wajah, termasuk tatapan mata. Nah, itu cara teknik delivery. Delivery yang lain bagaimana? Ada nanti cara berdiri, cara berjalan, cara melangkah. Nah, itu semuanya di sana. Termasuk satu lagi adalah teknik menggunakan slide akan materi alat bantu presentasi, oke slide, uh, mic itu sendiri ataupun uh, clicker pointer nah, itu dia. Dan terakhir apa yang bisa kita lakukan lagi ya, biar presentasi kita bagus, Tam jangan lupa tambahkan efek. Jangan lupa tambahkan efek. Efek itu maksudnya apa adalah sesuatu yang kita tambahkan dalam presentasi sehingga presentasi kita berkesan. Saya pernah baca dan akhirnya saya nonton sendiri di YouTube tentang presentasi Bill Gates. Nah waktu itu Bill Gates melakukan presentasi tentang ini pengumpulan dana bantuan dana sosial dari orang-orang kaya untuk mereka diminta berdonasi membantu korban penyakit malaria di Afrika. Nah, diketahui nyamuk yang nyamuk malaria di Afrika itu gede-gede banget dan korban kematian karena malaria pun tinggi. Akhirnya Bill Gates ngumpulin orang-orang kaya, dia minta agar kita berdonasi. Nah, efek yang dia bawa dalam presentasinya adalah dia bawa satu toples, satu toples gede, isinya nyamuk. Jadi sambil dia presentasi. Dia berhenti sejenak-sejenak, dia katakan kepada audiens, teman-teman, apakah Anda lihat yang saya bawa ini, ini adalah toples berisi nyamuk malaria. Sebentar katanya. Dia buka tutup toplesnya, lalu dia usir nyamuknya keluar. Dan ternyata nyamuknya keluar ke audiens. Lalu dia bilang ke audiensnya, tahukah Anda, setiap hari, saudara kita di Afrika sana dihantui, diteror oleh nyamuk-nyamuk seperti yang saat ini mungkin sedang mendatangi Anda dan tahukah Anda lagi di antara nyamuk-nyamuk yang saya tebarkan ini sudah terinfeksi malaria wah ketakutanlah orang itu semua Anda ketakutan? ya, saya yakin dan itulah yang dialami oleh saudara-saudara kita setiap harinya Wah di tengah ketakutan itu lalu dia bilang dan by the way katanya saya bercanda kok nyamuk nyamuknya sehat. Wah orang itu bersyukur. Wah gitu banget sih bercandanya ngeprengnya katanya. Ya saya perlu membuat anda ikut merasakan bagaimana mencekamnya takutnya. Biar anda bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Afrika sana. Dan akhirnya, yang terjadi adalah setelah orang itu bisa dibawa ke suasana yang mencekam dengan teror nyamuk tadi di akhir presentasi, mereka mau mendonasikan uangnya. Nah, itu salah satu cara memberikan efek, demonstrasikanlah sesuatu. Apalagi cara memberikan efek, mungkin teman-teman pernah di sini, pernah belajar hipnosis panggung, yaitu hipnosis untuk pertunjukan seperti "wuya kuya", ya, itu boleh kita tampilkan. Mungkin teman-teman jago sulap, ya sudah sulap. Bahkan hari ini dikenal pula seorang motivator namanya motivator sulap. Beliau itu memberikan materi motivasi sambil dia tampilkan sulap. Teman-teman bisa nyanyi, tambahkan sebaik selirik dua lirik bait lagu dalam presentasinya. Itu kan membuat presentasi, presentasi kita dikenang orang. Dan masih banyak lagi. Salah satunya, salah satu cara buat uh, memberikan efek dalam presentasi kita biar berkesan adalah desain slide Anda dengan bagus. Itu satu caranya. Oke, okay. kita sudah bahas kontennya. Konten, ya. konten uh, Story kita sudah bahas kode, konten, organizing, delivery, dan efek. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Dari dua bagian terakhir tadi? Atau jika tidak ada, berhubung waktu kita pun sudah mau habis ya. Dua menit lagi jam 12. Uh, saya mau feedback dong. Novel nah, tadi singgung feedbacknya, saya juga mau feedback dong. Dari apa yang disampaikan atau yang dari teman-teman, apa yang sudah teman-teman ikutin, dari apa yang sudah saya sampaikan, hal positif bermanfaat apa yang teman-teman dapatkan. Silakan, siapa duluan. Saya mulai dulu aja dari yang hadir pertama kali nih. Sayangnya nggak ada door prize ya. Kalau ada nih Anissa saya kasih door prize nih. Cie. Anissa, hal positif apa yang didapatkan dari materi hari ini? Saya kan baru belajar tentang, maksudnya kayak baru paham lah tentang public speaking. Minimal saya udah tahu apa tuh public speaking, kayak mana aja arah-arahannya. Saya, mm -hmm. saya belum... Langsung trainer gitu, baru. Cuma karena pandemi Corona ini kan jadi ditunda dulu. Jadi, oh saya tahu, oh gini dulu. Kira, kira gitu kok. Oh, jadi menambah pemahaman ya? Iya, okay. pemahaman. Oke, okay. tinggal nanti latihan praktek, nih biar makin mantap <tuk> lagi. Baik, siapa lagi selain Anissa? Ratna, Ratna, boleh? Atau di flat dulu, diketik aja nggak apa-apa? Atau Pak Ronald, boleh juga. Sebelum kita mengakhiri sesi kita, saya mohon bantuannya untuk feedback. Atau Iza? Atau Ramadan dari tadi, saya orangnya masih ada di kan nih, Niko. Oke, terima kasih untuk atensinya hari ini, teman-teman sekalian yang sudah memberikan pendapatnya. Nah, Niko menuliskan sudah ada tambahan modal dalam berpraktik kengerian nanti, khotz. Tinggal praktek nih, Niko nih. Tinggal prakteknya ya, mudah-mudahan. Insyaallah. banyak ilmunya khotz yang awalnya nggak tahu jadi terorganisir. Contohnya kayak PT tadi, khotz. Sip. Jadi nanti kita lihat praktek ya, biar makin paham public speaking itu ilmu praktek, bukan ilmu teori semakin banyak kita berlatih, semakin banyak kita mengasah apa-apa saja yang ada dalam kode yang tadi nah, insya Allah apakah kita tampil secara lush, langsung, di depan audiens, tatap muka, ataupun online begini kita akan dikenal sebagai pembicara yang kompeten, yang bisa menyampaikan materi kita dengan baik. Satu orang lagi mungkin ada yang mau nyampaikan feedbacknya atau apa yang didapatkan, hal positif didapatkan dari hari ini Mungkin, uh, mungkin enggak mungkin enggak? Pak kasih feedback enggak, ya kun? Uh, alhamdulillah sih dapat materi ini walaupun setengah-setengah ya, dari kud, apa apa karena lagi ada di luar tadi, tapi uh -huh. ya mengikuti secara tadi ada coachingnya, ya alhamdulillah ngerti lah kun bermanfaat dan memang itu yang dibutuhkan. Oke. Okay. Cuma tinggal praktek aja lagi. Tinggal praktek ya. Kumpung uh. ada jalan untuk praktek nih memfasilitasi kelas online WhatsApp. Ah lakukanlah. <laughs> Oke. Okay. Ada lagi? Paronel mungkin? Jika tidak ada, teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk atensinya hari ini, kehadirannya di ruangan ini. Kita berzumpah kembali. Berzumpah ya, Cik. Misalkan nanti di lain waktu kita bahas lebih detail bagaimana sih menyusun kontennya, atau tadi Pak Ronald cerita tentang pola-pola public speaking itu mungkin nanti lain waktu kita bisa latihan bersama, kita konkretkan sehingga tidak hanya saya saja yang bicara, tapi teman-teman bisa mempraktikkan dan menyampaikan sendiri pola-polanya sendiri, lalu nanti bagaimana cara deliver materinya, terutama sekarang lagi tren ya, ya memang situasi pandemik ini melahirkan situasi normal baru, di mana nanti ya mau suka-nggak enggak suka, kita akan lebih banyak tampil presentasi itu via online. Yang melamar pekerjaan, mungkin akan ada interview jarak jauh. Nah, public speaking-nya akan berguna banget. Yang senang sharing materi, bosen nih, pakai WhatsApp, mungkin bisa nanti video conference, public speaking akan membantu Anda. Agar semua itu bisa berjalan dengan baik, saya kutip sebuah pesan guru saya, ini, ini kutipan favorit saya, Agar kita terlatih, maka seringlah berlatih. Agar kita terlatih, maka seringlah berlatih. Agar kita terlatih, maka seringlah berlatih. Sampai ketemu lagi teman-teman untuk materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bubar, kita selfie dulu ya. Selfie online. Boleh ditampilkan wajahnya teman-teman? nanti saya fotoin, boleh ditampilkan wajahnya? Oke, okay. Pak Ronald, boleh ditampilkan? Nanti saya fotoin, saya kirim ya. Dalam hitungan ketiga, saya bilang cabes. Sorry, dalam hitungan, ketika nanti mendengar angka tiga, bilang cabes secara dengan gembira ya. Siap? Bilang cabai atau Jogja? Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.